It's <laughs> like a couple of around like the hate and the gas. <laughs> Please stop talking that trash cause the vibes in the front all the way to the back. <laughs>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 sampai dengan inkubator MP40 dengan skin special edition terbaru dan lain-lain. Oke. Okay. Yang pertama ada trailer info lanjut dari hadiah dan event di Wali. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai event ini, mari kita simak trailer dari Join di Wali in Free Fire. Yang pertama ada skin terbaru dari Parasut The Flying Dia Untuk desain tampilannya lumayan lah ya Dengan warna dasar biru dan ditambah dengan desain bunga, petasan dan kayak kembang api gitu Dan kemungkinan besar skin ini akan rilis pada event mission berhadiah skin gratis Yang kedua ada skin terbaru dari Surboard Paranca ornamen. Untuk desain tampilannya masih sama seperti skin-skin surfboard gratisan pada umumnya Cuman yang berbeda dari skin ini adalah desain motif bertema diwali gitu Dan kemungkinan besar skin ini akan hadir pada event mission berhadiah skin gratisan Yang ketiga ada skin terbaru dari tas atau backpack mochila predator Das Aries. Untuk desain bentuknya kayak burung merak gitu Terus ditambah dengan efek cahaya berwarna biru dan ungu di bagian belakang Dan cahaya berwarna kuning di bagian bawah dari skin ini yang keempat ada skin terbaru dari glue Parade the gel predator das aries untuk desain bentuknya kayak bongkahan tembok dari batu bata yang digambar-gambari gitu ya cuy keren banget sih ini konsep dari skin glue ini Garena kreatif Untuk di Free Fire server luar seperti India, skin global ini rilis pada event top up berhadiah 300 diamond. Dan untuk di server Indo kemungkinan rilis pada event yang sama kurang dari 200 diamond atau pada event web. Yang kelima ada skin terbaru dari loot box atau dead box, Spoilo Predator Das Aries. Untuk desain bentuknya di sini seperti patung burung merak dengan desain warna biru ya Dan ditambah dengan animasi kayak aura-aura berwarna biru yang membuat skin ini tuh kelihatan lebih keren Dan kemungkinan besar skin ini akan hadir pada event mission berhadiah skin gratis Yang keenam ada skin terbaru dari senjata AC-80 Predator das Aries untuk bagaimana full tampilan dari skin AC-80 ini sudah pernah gua bahas di video sebelumnya ya cuy. Dan kemungkinan skin ini akan hadir pada event weapon royale dengan tema aries atau diwali. Atau pada event web gacha berhadiah skin senjata. Yang ketujuh ada skin terbaru dari kendaraan mobil lambo sport car Bolly party. Untuk desain tampilannya dari skin ini tuh lumayan keren juga Apalagi dengan desain warna-warni Dan ditambah dengan animasi alunan lagu yang membuat skin ini tuh kelihatan lebih kece dan rame ya kan Dan kemungkinan skin ini akan hadir pada event mission berhadiah atau pada event top up berhadiah yang kedelapan ada skin epic dari Glual Kampas Sucil atau Floral Tribut. Untuk desain tampilan dan bentuknya unik nih cuy. Dengan desain seperempat bunga di bagian pojok-pojoknya dan ditambah dengan desain topeng menyeramkan di bagian depan tepatnya di bagian tengah. Yang kesembilan ada set bundle terbaru Conjunto Predator das Aries Untuk desain tampilannya keren dan maco nih Yang dimana set bundle ini tuh terdiri dari skin baju layaknya baju kerajaan India gitu Yang ditambah dengan animasi cahaya berwarna hijau di bagian gantungan kunci Yang ada di bagian depan dan belakang dari skin bajunya dan ada desain seperti pelindung tangan gitu Terus ada skin celana dengan animasi efek cahaya yang sama dengan skin bajunya pada bagian ikat pinggangnya Terus ada skin sepatu boot hitam Terus ada skin rambut gondrong Gondrong doang, kagak nyopet Dan ada skin face atau wajah Gimana? Tertarik mengoleksi set bundle ini cuy? Yang kesepuluh ada skin terbaru dari kendaraan mobil jeep, pick up, kaleng biru atau apalah kalian namain mobil ini ya kan <tik> Untuk desain tampilannya biasa aja ya nggak ada animasi atau desain spesial dari skin ini Tapi dengan adanya desain motif bunga-bunga dengan tema diwali ini menjadikan skin ini itu masih layak atau lumayan banget untuk kita koleksi. Untuk di beberapa server skin ini rilis pada event top up berhadiah 300 diamond dan untuk di server Indo kemungkinan akan hadir pada event yang sama kurang dari 200 diamond atau pada event mission berhadiah skin mobil. Yang ke-11 ada skin terbaru dari Katana Sword of Honor. Untuk desain tampilannya kece bet kece ya Dengan desain kayak batik gitu Dan ditambah dengan animasi kobaran dan percikan api Yang membuat skin katana ini terlihat lebih keren Untuk di beberapa server skin katana ini rilis pada event top up berhadiah 300 Diamond Dan untuk di free fire server indo kemungkinan akan rilis pada event yang sama kurang dari 200 diamon atau pada event spin berhadiah, skin katana yang kedua ada info rilis kembalinya Evogan Sekar Megalodon. Jadi, dikabarkan Evogan Sekar Megalodon akan kembali hadir di game Free Fire untuk beberapa waktu ke depan, untuk di beberapa Free Fire server luar event kembalinya sekar megalodon ini sudah mulai bermunculan dan untuk di server indo akan menyusul yang ketiga ada info pengonfirmasian set bundle gratis terbaru pada hadiah penukaran FF token Tepatnya, kemarin gue mendapati info bahwa set bundle Grey Ambush telah di-fix menjadi hadiah baru pada penukaran FF token selanjutnya. Gimana, udah nggak sabar buat nukerin FF token kalian dengan set bundle keren ini, kan? Ya, iyalah yang keempat. Ada info kembalinya inkubator MP40 dengan skin special edition terbaru. Kalau dulu waktu inkubator MP40 ini rilis kan hanya memiliki empat skin senjata yang berbeda. Nah, kali ini ditambah atau akan rilis skin MP40 special edition. Skin MP40 special edition yang dimaksud di sini adalah skin MP40 Royal Flush. untuk animasi up nya sama seperti animasi mp40 yang kuning dulu terus untuk desain tampilannya agak sedikit berubah terutama di bagian animasi hologramnya dan ditambah dengan efek cahaya dan listrik-listrik berwarna biru untuk statistik dari skin mp40 ini adalah the mac plus 2, red of fire plus 1 dan untuk akurasinya Min 1 untuk di beberapa server seperti Malaysia, event inkubator MP40 dengan skill edition terbaru ini sudah rilis sekitar 1 atau 2 minggu kemarin. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat event inkubator MP40 ini akan menyusul untuk di server Indo cuy. Tertarik mengoleksi skin MP40 special edition ini cuy? kalau iya siapin diamond kalian mulai dari sekarang ya oke okay. mantap oke okay